Oke. ini. Saya YouTuber keren. ya. Kaos masih sing mau gini kaos Gigi jadi aku pura-pura Dasar youtuber. Yo, dia udah buka kartu ya. Benerin, eh, Mbak. Jadi, jadi aku pura-pura supaya disangka video beda, Ki Lur. Oh, YouTuberku. Dia ane enggak belajar, ane belajar. Ini pakaian tadi. Jadi, dia ya, ya... Ini juga dadak pakai jaketnya panas orang makanya posisinya juga di dirubah, tapi ini masih tetap aja. Nih. <San> kau kau kau. Kau, kau. mau ngobrolnya apa mau kan? Iya bikin apa? Bikin ngobrol pintar apa apa ngopi apa Oh mau kan? Nukai pernah channel Channel ya. Iya dipikirin Oh ya barangkali jika anda ini tidak mengerti pembicaraan kita melalui bahasa Jawa silahkan aktifkan subtitle video itu ada menu subtitle Indonesia videonya itu klik subtitlenya diaktifkan supaya nanti di bawahnya nih di sini nih Pak ada terjemahan bahasa Indonesianya nya Oke, kayak contoh satu pak, contohnya ya, mungkin. Oh. sampai stop. Lempar ya. Peningkainya anak tanda tiga titik ini. Contoh, ya. Tanda tiga titik itu, kemudian. Coba kasih tahu ya. Oh, sudah di ini saya. Sita ada pilihan option ya, terus subtype ya opsi terus subtitle aktifkan ya diaktifkan supaya enak kalian ketika nonton film-film India film-film horror ketika ada film ada apa Jadi ya? ada ada tulisan-tulisan di bawahnya gitu ada tulisan di bawahnya dari saya kasih tahu tuh lumayan ketika ada suka film-film box office yang tidak ada bahasa Indonesia nya nanti bisa anda temukan di subtitle itu ini ceritanya mau bikin channel baru untuk youtuber 2018 saya mulai hari ini hut uh, RI yang ke 73 ini bikin channel baru yang wow menggelar dunia yang wow mau... yang wow <laughs> menggelar dunia ini ceritanya lagi mikir nama channelnya apa pengen gawe channel sing isi orang bermanfaat tapi lagi ngedeleng Iku ya bisa yeah. jadi manfaat ya, kan? bisa jadi iya. inspirasi ya bisa jadi inspirasi buat kalian apa ya itu ya namanya coba ngopi ngobrol pintar jadi gini channel lampu dan asal lah kayak Wong Pinter baik ya. kalau tidak di apa nama Wong Deso Deso anak kita ga oh jual Deso lagi Deso lah pade pade ah Deso bu anak kita Deso loger deso vlogger deso iya vlogger apa? beli maksudnya kita pernah gawe nama channelnya hmm. itu tuh deso cuma nggak di ini nggak di urus gawin nama beli ya. okay. oh. nah apa yang mikir ya? besok coba gawin nama beli kadang-kadang iya ini susahnya kita bikin nama itu harus uh, komunikasi musyawarah jangan diambil keputusan sendiri bingung ya apa ya, apa ya namanya ya kalian usul-usul ini Kita bertiga channelnya iya, channel apa? Iya uh, boleh jadi kalian kalau ingin punya punya usul silakan jadi nanti kemungkinan kalau kita cocok dengan usulan anda akan kasih hadiah iya kasih hadiah mau nggak? mungkin dia ngasih nama-nama kan? di komennya gitu nama channel kita ini apa? gitu iya kita sementara mungkin channelnya xx aja dulu ya? xx aja dulu xx3 xx3 nanti dari komentatornya bahaya kalau xx oh bahaya ya bahaya masalahnya siapa yang bahaya? enggak apa-apa kita kasih entah itu uh, pulsa seratus ribu atau kaos nanti yang kepilih gitu nama channel yang kepilih nanti kita kasih hmm. hadiah gitu reward lah gitu reward hmm. hadiah, ya. oh kasih kaos gitu ya? ya, iya iya siapa oke okay. siapa yang uh, kasih nama channel kita bisa kasih nama channel yang sesuai dengan yang kita inginkan ini. ini kita bertiga nih yang kita inginkan akan kami kasih kaos ya nanti dikasih nomor WA nanti kaosnya apa bebas pokoknya ada kasih kaos Oh ya dikasih kaos Ya kasih hadiah Oke Silahkan Jadi channelnya mungkin ini Nama F channel yang kira-kira cocok Untuk kita bertiga bertiga hmm. Ya kita sebagai apa? gambaran sih Kita nih nanti Bertiga terus gitu iya. Ngobrol bertiga terus Ngobrol bertiga Kedepannya ngobrol -ber yang gak kedepannya ya Mas Terusnya lor bertiga okay, ya Iya Nah kira-kira nama channel yang cocok Buat kita ini apa gitu. ya Kami terus terang bingung sih Masih bingung Bikin nama aja bingung, hmm. taruh di komentar ya. ya silahkan komentar. kalau diantar teman-teman itu kepilih namanya, maka akan dibalas komentarnya dan akan dikasih nomor wa. So, nanti, ya, nanti kasih kita, ya. hadiah nanti dikirim via jne lah. berarti Alamanya. subscribe link ya, subscribe, ya, like, terus komentar. Ya, ya minta subscribe dulu, ya silakan komentar ya. Uh supaya bisa bikin tayangannya yang lebih menarik lagi buat kalian, kalian semuanya buat temen-temen dimanapun anda berada di di Papua, di Cirebon, di Jakarta, di Indramayu, di Bandung di, di luar negeri juga di bisa nang di di hadir katanya ada Polandia, ada Malaysia, ada Taiwan Taichung Taiwan namanya itu sama gak sih? soalnya banyak itu Taichung namanya terus untuk pemenangnya dikasih tahu di video berikutnya setelah ini atau gimana? Ya, ya pokoknya di video berikutnya ya? kalau pemenang nanti kita ya? kasih. Oh. Jadi pantau terus. Si. Oh, oh ya jelas. akan kami pantau nanti pemenangnya akan kami liput dan ini, oke? Okay? Ya silakan. bingung sih soalnya, bikin nama channel aja bingung. Apalagi bikin videonya. <laughs> <laughs> Tapi yang jelas Insya Allah ntar kita bertiga bisa bikin konten-konten yang menarik buat teman-teman semua ya, ya Jelas ketika bertiga aku ya. Dan ini sih masih ngobrol santai Ya tetap santai sih kedepannya Ini nah, santai, gitu santai Santai tapi... tetap gak bermutu kayaknya ya <laughs> <small> Kayaknya videonya tetep Jadi gak usah ditonton lagi Kuang aja gitu Kuang aja ke teman-teman gitu Kayak video yang gak bermutu gitu <laughs> Pokoknya kalau nonton video kita bertiga kayaknya ni diniatin untuk cari hadiahnya aja kayaknya kayaknya bakal akan hadiah, ada hadiah-hadiah terus ah, kan? ya iya. kaos atau apa gitu. oh, iya. ya, gorengan wah. mungkin menarik juga lo iya. tebakkan bikin kaos oh, iya. Iya, bener. Oh, iya, iya, bengun, iya, iya iya wah bagus, iya ide bagus gua wah bagus gua wah iya iya ketam ketekel dong Pokoknya, pantau terus teruslah channel kita. Nanti banyak hadiah-hadiah yang kalian dapatkan ya, eh, kali kali, ya. Kali kali ya. Mau orang film ngomong? Ya, iya, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> enakan ya, gue. Nah, loh, loh. <tuk> <tuk> <tuk> orang film <gelam> ngomong ya <tuk> sekarang sudah bisa <tuk> <tuk> <tuk> sama ngomong Karena masalah hadiah. Ya, demi, demi demi kalian itu. Coba sini. mau nih, mau pura-pura orang mau dibayar kejutan, gue <tuk> berong juga gitu, orang gelem ngomong gua, gitu. kaya ya padat banget ada yang ngomong. ngomong. tapi <tuk> ya masalahnya saya pengennya tuh ideannya tuh yang bermutu gitu. tapi ini obrolnya gak bermutu jadi males eh terus terang <tuk> baikin ke, jangan guru-nya -e, youtuber -e kita kitaan <tuk> ya, <tuk> iya guru -e, kaya, ini. Aja, ini, aja, ini ceritanya ini gurunya, ini murid-muridnya cuma cuma <tuk> gak ada guru <tuk> <tuk> gurunya gak ada viewernya nya, cuma gurunya mana viewernya nya? ngakau <laughs> aduh ya dia, gue punya, gue punya. tapi emang ya, kan gue enaknya seru ya, gue. jadi channel bagi-bagi hadiah baik tak? Ha. iya wiss orang bapak bantok duitnya <laughs> jadi gabi hadiah baik. baik? bu hadiah ya, hadiah, si, ya, hadiah sih hasil gini youtube deh terus hadiah hmm, wow, cocok iya cocok kan gua ya. 10 juta dia cukup juta kan? masih lumayan karir juta hahaha oh. <laughs> <laughs> karir juta kan ya? Walong juta enggak Bater-bater Kau, komentator oh, gitu iya, ya wow. Sampai ya. komentar bagus-bagus Pokoknya ada surprise terus lah yeah. Di channel ini gitu Wis Injilis ini bulan apa? Agustus, agustus ya? Agustus ya, Ini hari lahir hmm. uh, Hari kemerdekaan ini Jadi kita bikin channel baru Ya bukan masalah hadiahnya ya uh, Hadiahnya memang tidak seberapa Tapi kan lumayan kalau Ini termasuk ini ya Termasuk buat teman-teman yang ada di luar juga Tetap kita kirim nanti Di luar? Iya, nggak apa Ketungan Siap siap siap. Atungan. Oh, <laughs> sini <Nisi, nisi, nisi. laughs> <laughs> Kaos sudah siap. Ngirim batu-batu sini luar tetap dikirim. Bagian ngirim kaos begitu juga lumayan. Ini Amerika keding lamun Sing Amerika. Iya, sing Amerika, sing Hong Kong, Taiwan. Bagian ongkos kirimnya lebih mahal dari harga kaosnya. Jadi <laughs> ongkos kirimnya lebih tokor pun. Isor <laughs> ya. apa lah. Lamun bisa oleh oh, iya, sih, nama, nama channel itu Bagus. Oke ya. oke. Okay, okay, bagian ongkos nah, kaosnya mungkin agak seratus, seratus, seratus, tapi mungkin awas kiri kenapa, kenapa, kenapa, kenapa jadi masalah, sop, kenapa oh, orang, dia ngirim pinggirnya... <laughs> ngirim kaos hiji, ini ada di mau hmm. dari pira ya kan, jadi, dan ini ya, nama, bang, nama itu sesuatu yang mahal, branded loh aja salah, ya. bisa jadi orang-orang ngawas kiri, nyampe telung atau sewa, itu lima ratus, tapi hmm. nah, bisa lima ratus dolar, hmm. Oh gitu Brand ya. Brand itu jangan salah, makanya benar harus bermutu. Nanti yang kepilih itu walaupun dari Amerika atau di negara manapun, insyaallah kita kirim. Gitu, berusaha kita untuk. Oh itu. iya, anjing Amerika kira-kira. kan ini masih ngakin Taiwan gitu. ini. Ini jadi kan berbatas waktu ini sampai. Iya yeah, sampai Akhir agustus. Enggak sampai kita dapat sampai dapat nama channel, berarti kita kemungkinan saya upload nama channelnya pertama belum atau kosong aja ya? yang sekarang ini, yang sekarang ini kemungkinan kosong dulu, ketika sudah ada nomor channel, ketika sudah ada nama channelnya, berarti itu kita rubah. Oke? Tapi kan harus ketika bikin create channel kan harus ada tulisan kan apapun kan gitu? Iya itu nama sementara, harus nama sementara kosong channel, kosong Iya kosong kosong-kosong ya iya, kosong ya kosong iya kosong channel kosong lah jadi kalau terpilih nanti ya pokoknya kalau sudah eh, jadi kalau sudah ada nama channelnya di sini ya sudah ada maka hadiah ataupun sayembara bareng ini ya sudah tidak berlaku lagi gitu oke okay? dan nanti ikuti kuis uh, berikutnya karena kita setiap ngevlog no kemungkinan bagi-bagi hadiah oke okay? Ini setiap itu bagus sih, itu bagus sih, cuma udah kaus tua. Kacil Sensor, Nah, durasi videonya kita duluan semuanya. nonton ya. Wadah, katakan kota aja. Orang lagu mesin masih luar-luar Maya. Oh iya. Oh, kau mba ya, Lu panas kayak konon. Nah, belas apa? Di west, dingin. Ya, sedikit ya.